Halo halo semuanya Gimana kabarnya? kemarinnya? baik aja Investasi aman? <laughs> santai ya santai Meskipun market lagi ancur-ancuran Tapi hati dan pikiran harus tetap tenang ya <laughs> Kenapa baru mulai aja gue udah out of topic ya kan? <laughs> anyway selamat malam minggu buat kalian semua ya Udah ada rencana kemana nih buat weekend kali ini? Kemal? Nongkrong? Nonton? Atau cuman di rumah aja? Coba deh komen di bawah yang pasti gue mau ajak kalian lagi buat staycation virtual Dan hari ini tuh episodenya menarik banget guys Karena gue udah lama banget penasaran sama hotel yang satu ini Karena lokasinya menurut gue sangat-sangat strategis Dan gue rasa nggak ada deh lokasi kayak gini lagi di Bali Cuman hotel ini doang nih Gimana nggak strategis coba Doi ada di tikungan perempatan yang paling terkenal sebalik kayaknya Persisnya ada di persimpangan Jalan Raya Legian Jalan Melasti dan Jalan Sriwijaya Persimpangan ini tuh yang menghubungkan kuta, seminyak, Kerobokan, dan pasar sampai airport guys. Mantep banget kan? Yes, pastinya kalian udah bertahu ya hari ini gue mau staycation di Mercure Bali Legian. Hotel ini tuh selalu bikin gue penasaran ya tiap lewat di depannya. Karena kelihatannya gede gitu. Dan sedihnya gue sama sekali belum pernah masuk sampai sekarang. <hierarchatiques> Tapi hari ini gue mau menebus rasa penasaran gue. So gak usah lama-lama langsung aja kita mulai videonya. Kuih! Dia aja ya yang ngira kalau gue tuh tajir gitu karena konten gue yang selalu nginep-nginep hotel terus. Padahal staycation itu kan gak murah, apalagi kalau hotelnya branded dan berbintang. Tapi dugaan lo semua itu salah, guys. Gue tuh kagak tajir ya, biasa-biasa aja sama kelupadi. Makanya gue kagak pernah flexing karena apa yang mau di-flexingin gitu. LPG di rumah aja masih 3 kilo gitu kan? <laughs> Enggak dong, bercanda ya. LPG gue di rumah pake yang warna pink ya. C, yang tabung gasnya pink, pink banget nih ngap <laughs> Anyway gue bisa staycation terus tuh karena gue selalu dapat harga kamar yang termurah Ya apalagi kalau bukan karena gue pesannya selalu di aplikasi tiket.com Karena cuma tiket.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya tuh banyak guys Makanya tiap gue mau pesen hotel yang keinget di kepala gue cuma tiket.com dan gak perlu cek-cek yang lain ya karena tiket.com harganya nggak pernah ngecewain, apalagi voucher diskonnya selalu ada terus, nggak pernah habis. Sering-sering deh cek sosmednya tiket.com supaya lo nggak ketinggalan promonya, karena kadang kode promonya tuh dibagiin di situ. Nih, gue juga ada kode voucher diskon 10% sampai lima ribu yang bisa kalian pakai di aplikasi tiket.com. Mantep, gak tuh diskonnya sampai lima ribu loh, nggak main-main kan? Apalagi udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan cuma tiga ratus ribu aja dan bisa dipakai untuk menginap kapanpun buruan deh pesan sekarang sebelum 30 Juni 2022 ya voucher ini bisa dipakai sekali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia rugi lo kalau nggak dipakai vouchernya apalagi bulan ini banyak bet tanggal merahnya BTW minggu depan ada tanggal merah lagi tuh di hari Kamis bisa bet kan di link ke hotel-hotel yang ada di daerah lo. pesan sekarang di aplikasi tiket.com. detail vouchernya gua taruh di bawah ya Meskipun sekarang yang lagi hype di Bali itu canggu, tapi tetap ya daerah Legian ini tuh nggak pernah sepi, tetap ramai dan tetap banyak wisatawan yang datang dan liburan kemari. Jalan yang katanya paling terkenal di Bali ini, pesonanya tuh nggak pernah luntur. Lu lihat aja sendiri, jalannya ramai banget kan? Jujur ya, gue tuh sebenarnya bingung nih hotel pintu masuknya di mana sih? Dan ternyata ada jalan kecil yang tersembunyi kayak gini, yang bisa langsung masuk ke depan lobi hotelnya dong. Gue sendiri juga baru tahu ada jalan ini, dan pas bermasuk ke area hotelnya aja kalian bakal disambut sama arsitektur yang estetik kayak gini. jujur gue nggak tahu ya ini sebenarnya apaan gitu. tapi kalau gue lihat-lihat mirip kayak tulang dinosaurus ya. <laughs> As always, setiap lo ke tempat-tempat publik jangan lupa prokes ya, cuci tangan, cek suhu tubuh, dan check-in peduli lindungi. masuk lagi ke dalam di sini areal drop offnya dan di tengah ada mini garden gitu yang gue suka banget. karena di sini nya itu bagus ya, balkon kamarnya tuh kelihatan dari sini. Dan menurut gue ini desainnya jenius banget sih Gue check in, tinggal jalan lurus lagi dan disitu ada front office nya Seperti biasa isi formulir, tanda tangan, tunjukin KTP Dan tadaaa gue langsung dapat kunci kamarnya Dan disitu juga ada password wifi nya ya Untuk wifi nya gue udah cobain dan speed nya biasa aja sih so, so lah ya Dibilang kenceng banget enggak, lemot juga kagak B aja lah Oh ya di sini kagak ada welcome drink ya geng Kamar gua di 216 dan buat ke situ mesti naik lift Gua kirain kamar gua tuh deket ya Tapi ternyata jalannya lumayan jauh guys <laughs> Ampe di ujung buat gitu kamar gua Pas masuk gua nggak expect banyak ya Namanya juga superior Kalau lu nginep di suite baru ada longgar macem-macem <laughs> Luasnya 28 meter persegi Dan pas baru masuk di sebelah kiri langsung ada pintu menuju kamar mandi Dan pintunya nih sliding bukan swing ya di atas wastafel ada banyak amenities, dua gelas buat berkumur, sabun, tisu, hair dryer dan sikat gigi. Tapi yang gue amatin amenities-nya di sini yang standar hotel pada umumnya ya. Lo lihat aja tuh pasta giginya, yang mini bin mungil gitu. Kenapa hari ini gue jadi jutek bet ya, berasa kayak kurang bersyukur gitu. <laughs> Lanjut, di samping wastafel ada pintu menuju shower room, dan di sini shower headnya belum pakai yang range shower, masih yang standar. Tapi ada dua amenities tambahan lagi: sabun dan shampoo. Nah, ini ada yang unik nih: bagian kaca shower roomnya ini tuh bisa langsung dilihat dari bedroomnya, jadi bisa ngebayangin kan? Mungkin kamar ini cocok buat pasangan kaula muda yang sedang memadu cinta Eke Honeymoon ya, <laughs> karena uh, ya gitulah ya, bisa ngebayangin sendiri kan. <laughs> Tapi kalau lo kesini nginep bukan sama pasangan lo, tenang aja. Kacanya tuh bisa ditutup pakai roller blinds yang ini, oke? Okay? Terakhir untuk anduknya ditaruh di atas itu dan klosetnya ada di pojokan. Keluar dari kamar mandi di depannya ada satu set lemari pakaian yang lumayan gede, ada mat hanger dan dua pasang sandal jepit. Di sampingnya kalau lo buka ada laundry bag dan safe deposit box. Terus di situ juga ada coffee anti maker, pemanas air, dua botol air mineral dan gua lupa buka lemari yang di bawah. Tapi itu harusnya minibar. Persis sebelahnya ada lagi track buat naruh barang-barang bawaan, loh. Masuk lagi ke dalam, ada TV dengan ukuran yang relatif kecil, ya menurut gua Kayaknya ini nggak lebih dari 32 inch dan belum smart TV juga, jadi nggak bisa tuh buat nonton YouTube, Netflix, dan kawan-kawan. Tapi beruntungnya, di sini masih ada TV kabel, ya guys. Walaupun kalau nonton sambil rebah di kasur, kayaknya agak nggak kelihatan ya, karena ukuran TV-nya yang kecil. Di bawah TV ada meja kerja. Dan terakhir pastinya ada kasurnya. Di samping kanan kiri ada bedside table, lampu tidur, colokan, telepon dan remote TV. Dan di bagian belakang dipannya, di situ ada satu dekorasi yang mirip kayak yang ada di belakang TV. Nah kamar gua ini agak unik ya guys karena gua ke bagian yang kamar connecting room. Jadi pintu ini tuh terhubung sama kamar yang di sebelahnya. Biasanya orang-orang yang request kamar ini tuh yang pesan dua kamar, tapi masih sekeluarga gitu guys. Jadi biar akses antar kamarnya tuh lebih gampang dan gak perlu keluar masuk kamar terus-terusan. Iya kan? Terakhir untuk view-nya, kamar gua menghadap ke... Mm, gak ada sih guys. <laughs> Pemandangannya absurd ya. <laughs> Seharusnya di depan situ kolam renang sih, cuman karena agak jauh ya. Jadi gak kelihatan kolamnya ya udahlah kan kalau staycation itu yang penting aktivitinya bukan cuman diem di kamar doang kan oke deh sekarang gue bakal ajak lo buat hotel tour ya gue bakal ajak lo buat ngeliat semua fasilitas yang ada di mari kita mulai dari lantai satu di depan drop off lobby tadi disitu ada anca restaurant and lounge resto ini sekaligus jadi tempat breaky buat tamu-tamu yang stay di sini tapi hari ini gue pesan yang room only jadi nggak ada tuh sarapan buat besok ada satu nih yang cakep dari resto ini. Kalau kalian jalan ke belakang, disitu langsung tembus ke kolam renang yang ada di ground floor namanya Anca Swimming Pool. Poolnya main gede dan bentuknya mirip lagun. Selain itu, di sampingnya juga ada kolam renang buat anak-anak. Banyak juga sunbat yang ada di pinggiran kolamnya buat yang suka berjemur. Tapi yang bikin gua salvak terus dari tadi itu adalah pohon yang ada di depan restonya ini nih. Gua gak tahu sih ini pohon apaan tapi yang pasti ini gede banget dan jadi center of tension buat orang-orang yang datang ke kesini. Kayaknya susah gitu buat orang yang dateng ke sini, tapi nggak ngeliatin ke arah pohon itu. Sumpah, cakep banget, super estetik. Gak jauh dari lobby yang tadi, ada satu meja dan di atasnya ada PC yang bisa dipake buat browsing, streaming, dan lain-lain buat tamu yang stay di sini. Kayaknya itu aja deh yang ada di lantai satu. Sekarang kita langsung naik ke lantai 4 aja ya, karena hampir semua fasilitas merkulegian itu ada di sini. Ada spa, ada kids club juga. Kecil sih ruangannya tapi lumayan lah buat yang bawa anak kecil biar nggak bosen dan ada aktivitas gitu. Nah surprisingly ternyata gymnya tuh gede guys. Dan liat deh alatnya tuh lengkap loh. Biasanya kalau gym-gym yang ada di hotel paling isinya cuma buat latihan kardio aja kan. Tapi ini alat buat angkat bebannya banyak loh. Ada chest press, leg curl, leg extension dan beberapa alat lainnya yang jarang gua liat di fitness center dalam hotel sini juga ada dispenser air, jadi nggak usah bawa air sendiri dari dalam kamar. Tempatnya juga bersih karena banyak hand sanitizer di mana mana Dan yang paling epic tuh view-nya dari jendela sih guys. Karena langsung menghadap ke arah rooftop pool-nya. Ntar kita lihat ke situ ya. Tapi ada yang bikin gue salfok nih. Karena di sini ada tape kompo yang mana gede banget lagi. Gue yakin banget ya kalau lu milenial pasti lu kagak ngerti ini alat apaan kan. Sekarang gue ajak lo ke pool yang kedua ini. Bentuknya beda banget sama pool yang di bawah tadi. Karena ini bentuk kolamnya tuh jauh lebih simple, cuman kotak memanjang kayak kolam renang pada umumnya. Tapi asal lo tau ya, kolam ini tuh posisinya persis ada di atas areal drop off yang tadi. Di atasnya tulang-tulang dinosaurus itu guys. <laughs> di samping-sampingnya juga banyak sofa, sunbed dan cabana buat yang berenang di Mari. Dan kalian juga bisa order makanan dari pool bar and lunch yang ada di sini. Matabat kan berenang sambil ngelight meal. Karena hari ini panas banget dan udah kegerahan dari tadi, akhirnya gue langsung nyebur aja ya kan. Buat pool tawalnya lo bisa ambil sendiri di sini. Ini video direkamin sama teman gue ya kan, tapi gue kagak dikasih tahu kalau daleman gue kelihatan. Hasil footage cuma satu, harus dipakai, tapi malu. Terpaksa gue sensor ya guys, <laughs> daripada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. <laughs> Wah gila sih ini kolamnya cakep banget sumpah Kolamnya agak terlalu dalam cuman 1,2 meter aja dan cukup nyaman Karena gue juga bisa berenang beneran bukan cuman main-main air doang Abis renang di bawah 5 menitan langsung pindah cus ke kolam roof tepeng tadi karena takut keburu sore Nama juga renang demi footage ya Jadi renangnya tuh tipe tipu yang penting videonya jadi <laughs> Pas nyemplung di kolam yang ini tuh airnya anget banget ya guys Tapi positif thinking aja ya Mungkin karena ini di rooftop jadi kolamnya langsung kena sinar matahari Makanya airnya anget Udahlah jangan mikir macem-macem Gue tahu di otak lu semua pasti pada mikir itu anget karena Ya yeah, gitu deh ya yeah, kan? <laughs> <laughs> kalau menurut gua kalau yang di atas ini kolamnya menang view sih Karena viewnya tuh 360 dan dari sini arsitektur hotelnya benar-benar kelihatan semua Cakep banget Bahkan dari sini lu juga bisa ngeliat ke jalan Sriwijaya yang ada di depan hotelnya Saran gue sih kalau berenang di mari jangan malam-malam ya karena anginnya main kenceng. Ya namanya juga rooftop kan bukannya healing, ntar malah masuk angin. Oh iya btw bukan cuma di bawah aja yang ada kids poolnya, di atas sini juga ada tuh. Kurang lengkap apa coba? Renang-renang bentar, tahu-tahu udah gelap ya. Dan kira-kira beginilah penampakan hotelnya pas malam hari. Lampu-lampunya pada nyala dan jadi makin cakep. Dan kalau pas weekend di Ancak Resto yang tadi tuh ada live musiknya guys. Mulainya sih jam 7 malam Tapi selesainya gue gak tahu jam berapa Main tuh buat yang suka nyanyi-nyanyi, karaokean, Bisa bet nimbrung sama bapaknya ya kan Ya aku begitulah staycation gue Di Merkir, Bali, Legian So gimana menurut kalian hotelnya? Atau mungkin di antara lo pada ada yang udah pernah nginep di Mari? Kasih tau gue ada komen di bawah Terakhir jangan lupa buat subscribe Dan follow gue juga di Instagram dan Tiktok. And see you guys in the next video Bye bye